Baik, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat nuansa. Saat ini, alhamdulillah, masih di Nulam Coffee and Eatery, Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor bang ramji kita tepatnya berada di Bogor Timur Yes. dan sahabat nuansa Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa banget ya ada bang Ramji untuk yang kedua kedua kali, kali Bang Ramji Assalamualaikum bang Waalaikumsalam sehat ya, bang ramji, sehat ya? Allah. Masya Allah Alhamdulillah dan bareng Bang Ramji kita kedatangan tamu juga nih hmm. yang punya wilayah nah ada Kang Jamal sehat Kang Jamal ya Alhamdulillah Alhamdulillah nah sahabat nuansa kita ngobrol-ngobrol nih tentang nulam kofi and eatering tentang Sukarasa Tanjung Sari dan Bogor Timur pastinya nah Bang Ramji ini kedatangan yang kedua nih Bang Ramji ya, ya. Masya Allah gimana menurut Bang Ramji nulam kofi Tanjung Sari bagaimana suasana di sini Bang Ramji Oke Kabupaten Bogor ini ya. sal bukan salah satu ya salah satunya kabupaten terbesar di Indonesia ya. 40 kecamatan, 40 kecamatan luar biasa gitu ya hmm. dengan jumlah penduduk hampir 6 juta jiwa. Yes, nah, berarti kan banyak potensi yes, yang bisa digarap atau dikembangkan di Kabupaten Bogor. Betul, betul Nah, khususnya di Tanjung Sari ini, hmm. gitu ya. Saya kenal Kakak Jamal kurang lebih dua bulan yang lalu, hmm. ketika beliau bersama ayah anda hmm. Pak Haji, kita kenal. Kita ngobrol-ngobrol dan beliau menyampaikan uh, kita punya tempat yes. di Tanjung Sari dekat uh, rumah beliau gitu mm -hmm. ya Ada Nulam kopi, Nulam kopi mm -hmm. Yes, uh, <laughs> beberapa waktu yang lalu saya sempat pertama kali untuk hadir ke sini mm -hmm. Dalam hati saya jujur ketika melihat posisi bentuk lahan mm -hmm. terus uh, view-nya yes. uh, uh apa tempat bangunannya hmm. terus uh, hidangannya yeah. <laughs> kita kan bisa berimajinasi ya udah hati wah dahsyat di tempat ya mohon maaf ya hmm. mungkin sebagian masyarakat khususnya Jakarta Tanjung Sari di mana di gitu, mana ya, ya? Nah, ya. <laughs> di tapi, mana tuh nah tapi ternyata dari keahlian Kang Jamal beserta ayah Anda dan keluarga dan hmm. teman-teman ya yep. bisa membuka uh, tempat seperti ini yeah, karena gitu. saya yakin Bukan hanya kepentingan bisnis, banyak hal lain, banyak banyak bermanfaat. hal lain. Pertama, akhirnya bisa menyerap lapangan pekerjaan. Betul, itu di poin pertama, itu ya. Dari adik-adik uh, kita, teman-teman uh, kita yang ada di sini mm -hmm. bisa bekerja di tempat. Betul, teman, ya. Betul. Walaupun memang tidak terlalu signifikan jumlahnya, mm -hmm. tapi paling tidak membuka. Yes. Ya, saya dengar juga dari Kang Jamal sama uh, Abah itu akan dibuka di tempat-tempat yang lain juga. dan ternyata memang juga sudah ada, sudah, gitu ada. Ya. Okay. sudah ada nah itu yang pertama, kedua ini akhirnya membuat anak-anak uh, atau kita bilangnya ABG ya anak-anak ya, milenial Se sesaya bang ya iya sama selesai juga gitu kan. <laughs> anak-anak milenial di uh, Tanjung Sari ini ada rasa percaya diri ya, dalam arti oh, Gue ada tempat nongkrong nih, gue ada tempat gaul. Dia kayak find something. Yes banget, gue ada tempat nongkrong, gue ada tempat gaul, gue bisa foto-foto, bisa posting di Instagram. Betul. Karena memang nggak bisa dipungkiri anak-anak milenial, anak-anak zaman sekarang butuh kayak betul. Begitu. Memang fashionnya sudah seperti. Betul, betul. Itu. Dia mencari tempat nongkrongan yang memang betul-betul bagus. Yes. Terus makanannya, harganya sangat terjangkau. Terjangkau bang. Dan ini cukup cerdas, yeah. Kang Jamal mengolah ini semua harganya memang sangat terjangkau disesuaikan. Tempat udah kita enggak ngomongin lagi gitu ya udah bagus banget view-nya. Okay, bagus ya? banget Masuk bahkan Allah. waktu itu saya menjelang sore ke sini hmm. ini kabut udah mulai turun. Iya, masih satu PR. Saya pengen coba ngerasain malam di sini. Kita tunggu Bang Ramzi. Nah, Ramzi harus nginep di sini. Nah, kita siapin vilanya ada di sana. Mantap. Oh, aduh, Bang. siap itu terus uh, dia punya tempat lahannya uh, bersih rapi yep. dan alhamdulillah itu masalah atau masjid masjid ada masjid masjid ini memang fasilitas ini memang sudah dipersiapkan yep. seperti sudah dipersiapkan yep. dan memang saya lihat memang sudah dipersiapkan secara matang okay. kemudian ini juga bisa akhirnya menjadi tempat atau wadah uh, apa Ya baik, ya keluarga pada mumpul, ya, betul. terus ibu-ibu ya. pada bisa arisan di sini Ya, ya, ya ulang kan? tahun, Bana, mau buat reoni, wedding gitu ya. Buat wedding bisa banget. Bisa juga, terus yang paling terpenting tadi anak-anak milenial Dia ada wadah, hmm. kalau mereka bisa memanfaatkan tempat ini secara maksimal, hmm. secara optimal, secara baik Tempat ini bisa akhirnya bisa mengembangkan ide-ide kreatif mereka hmm, Kebayang enggak mereka kumpul ya ngopi-ngopi, sembilan, sembilan kue, akhirnya mereka keluar ide-ide iya, gitu iya. kan paling tidak seperti yang tadi saya bilang adik-adik kita, anak-anak kita remaja dari anak milenial dari Tanjung Sari ada rasa percaya diri oh gue juga punya tempat gaul gitu ya iya, keren iya. sih, ini konsepnya keren, saya akuin konsepnya keren Masya Allah ya. Bang Jamal, terima kasih ya udah datangin Bang Ramji sini oh, apa Allah. nih yang mau Bang Jamal sabin buat sahabat nuansa nih <coughs> Boleh saya menambahkan sedikit ya? Yep. Uh, Bang Boji, Alhamdulillah, dengan beberapa tahun ini, dengan hadirnya nuansa yep. dari tahap 1 sampai tahap 4 Ya, 5 sekarang Oh tahap lima, nah, tahap lima, Setelah lima, tahap tempat, lima, tempat, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, di... Sini, ya. Tanjung Sari uh -huh. dekat, yeah. lempel sama kecamatan oke okay. kemudian ada juga di Tanjung Sari juga di Desa Cibungur oke okay. di situ ada nulam grill and coffee oh beda lagi menunya beda kita ada tiga nulam dengan beda konsep wah luar biasa Bang Rabi hmm. harus nyampe yes. harus datang harus di sini semuanya. nulam coffee and nitri di Cibungur itu nulam grill and coffee memang okay. grill kita okay. posting okay terus tiba-tiba kepikiran nanti saya makan Jamal kita bikin sesuatu di situ kan harus ya, kita ngobrol-ngobrol sama Arus. anak milenial oh, iya kita tanya kita sama tunggu nih. kita tanya sama mereka apa sih yang ada di pikiran di otak hmm. kalian yuk kita bikin yuk itu kita bang Jamal ya Siap, ya kan? Alhamdulillah makanya saya turut bangga dengan hmm. uh, beberapa keluarga semua yang ada di Tanjung Sari hmm. termasuk mungkin adik saya hmm. uh, selaku daktur utama hmm. terus termasuk kakak saya, ya. uh, Amir Dad, ya termasuk ya. Bu Indi dan ya. tim tim semuanya adalah ya. ya. tetap solid, tetap mengembangkan ya. apa yang diinginkan perkembangan di uh, agrowisata ya. ataupun dunia kuliner ya, di saya Sari, Alhamdulillah, makanya ini suatu potensi yes. buat uh, wilayah sekitar. Betul. Jadi mudah-mudahan kita sebenarnya masih punya Eee, apa pekerjaan atau misalkan pendapatan atau misalkan oh, untuk mengembangkan suatu daerah ya dari kita dulu ya. tapi, hmm. jadi harus kita gali potensi Potensi, gali potensi ya. sebanyak banyaknya. Kita tidak bisa mengandalkan pemerintah setempat. Betul. Kita sebagai masyarakat harus bisa. <coughs> kita bikin apa ya? Mm -hmm. gitu ya. Mm -hmm. betul. ya betul, betul. betul, betul. Makanya alhamdulillah dengan lima proyek kuasa ini mm. mungkin bisa melebar kemana-mana. Amin, ya Allah. Bukan hanya di kabupaten Bogor. Amin. Tapi Amin. bisa di luar kabupaten yeah. Bogor. Mudah-mudahan ya. bang Yama. Bang, bang Ram. nih. Ya. Saya. saya mau kasih tahu nih bang. Gembung apa yang tadi saya mm -hmm. bilang. Saya yakin. Keluarga Kang Jamal bukan hanya berbicara kepentingan bisnis yep. Tapi memang melihat potensi yang lain yep. Seperti yang tadi kita ngobrolin yep. kan Lapangan pekerjaan Wadah mm -hmm. atau tempat yang layak buat mereka kumpul mm -hmm. Mohon maaf banget Kalau bahasa saya daripada mereka Keluyuran gak jelas atau mm -hmm. apa Yuk kita ngumpul di sini. Betul. Alhamdulillah harga terjangkau Enak-enak ya, enak loh nah, ya. Udah nyobain kan? Oh, udah <laughs> Mantap Bang Ramzi hmm. Bang, yes. saya mau kasih tau juga nih <coughs> Kemarin saya 2 hari yang lalu ke Pasir Tanjung Pajawal. Iya, iya. Itu kan ada pesawat iya. Saya di situ ngobrol. Saya posting di Facebook saya. Hmm. Ada satu hektar punya Kang Rokit. Iya. Yeah. Dia itu punya sawah. view cakep banget. Hmm. Dan saya baru tahu ternyata Cariu dan Tanjung Sari itu adalah hmm. wilayah persawahan terbesar di Kabupaten Bogor sekarang. Gitu Oke. Pokoknya iya. okay. ini salah satu potensi sebenarnya bisa punya sama dengan nulam tuh untuk bikin tempat makan, Wih, itu dia, pikir tempat makan, nah, wisata betul, dari dari kita ngobrol, saya lihat tuh, sepertinya itu bukan warga sini ya? bukan, nah, bukan nanti bukan. bisa ambil stok shotnya di sana ya? oh boleh nah, itu sepertinya bukan warga sini kan? iya, bukan nah, itu berarti kan potensi juga yang bagus iya kayak saya warga Jakarta, jalan-jalan ke Bogor, hmm. kota, makan, kuliner, ke puncak gitu yes. ya ke Bandung gitu ya nah kan pelan-pelan memang butuh waktu pelan-pelan kan akhirnya bisa kegeser ke tanjung sampai iya, betul banget ketika itu. akhirnya banyak objek banyak tempat yang menarik buat mm, mereka mm. karena memang sekarang orang datang jauh-jauh mm. untuk nongkrong di tempat-tempat kayak gini giling, cuman, untuk ngilin, ya bahasanya healing. giling ya. bahasa sekarang <laughs> faktor utama uh, harga terjangkau yes, terus tempat tempat itu menjadi prioritas juga, karena mereka kan sudah di kota atau apa, kan pengen nyantai saya lihat nih, satu keluarga, kayaknya bukan warga sini bukan, ini dari Jakarta. betul, nah ini juga potensi yang sangat bagus gitu ya maka malah tadi saya, saya dengar ada sawah, langsung kebayang kan itu dan yang saya harapkan, bikin ya. rumah makan yang, rasa, ya. yang saya harapkan Mungkin bisa di luar pun nuansa bisa lagi gitu. nah nyambung di bang ramji pesantren ada pesantren ada ya, nuansa alam itu punya pesantren nuansa alam kurani oke okay. di mana sudara, nih. di nempel sama kecamatan tanjung sari oh oke okay. udah jalan udah jalan okay. sudah ada santrinya oh, oke okay. terus itu tuh yang nanti tadi kita ngobrol tadi bisa kita kirim nanti ke bang ramji oh, oh, oh insyaallah ya kan oke okay, okay. okay, okay. jadi memang banyak hal yang sudah dilakukan ya sudah alhamdulillah nah ini kan akhirnya sedikit banyaknya juga apa ya membantu pemerintah setempat untuk ekonomi ini bergerak kemaslahatan umat juga akhirnya ter, ter, ter, terjaga gitu ya makanya kenapa sih berkali-kali ketemu uh, apa ketemu kang Jamal ketemu uh, Pak Haji gitu ya kita sering ngobrol-ngobrol yuk kita bikin sesuatu gitu ya kita bikin sesuatu untuk untuk manfaat orang lebih banyak gitu ya. caranya nanti kita obrolin lagi seperti apa karena memang banyak cara kan, banyak cara untuk bisa memberikan manfaat untuk uh, orang banyak gitu. karena saya melihat uh, berkali-kali tadi saya bilang bukan hanya kepentingan bisnis ya gitu, tapi memang Uh, banyak hal yang bisa kita lakuin Kebermainan Bahan untuk betul, berat, wilayah sekitar. Untuk warga, oh, iya, Untuk wilayah Yes, betul, betul, betul Apalagi Kang Jamal yang notabene memang masih muda ya, Bisa muda mewakili uh, Kita seumuran kok Hari ini kita lagi syuting tanggal 15 uh, Januari. Januari kebetulan perdebatan ulang tahun Masya Allah Selamat ulang <laughs> tahun Bang Jamal Berkah sukses <laughs> Saya salut ya ngelihat uh, beliau ya Gak bisa dipungkiri, uh, Pak Haji Abah beliau memang uh, apa sudah sangat banyak manfaat untuk Wah, masyarakat betul. untuk umat gitu ya. Kalau di sini, kalau misalkan daerah Tanjung Sari, tanya Pak Haji Royan kenal sih. Nah, dari hal itu akhirnya saya berpikir Anjamal adiknya kakaknya, kalau mau bicara uh, umum uh, kalau mau bicara ah oh, gue mau ngapain lagi gitu ya, ya. mohon uh -huh. maaf ya mohon maaf. Bapak gue bisnis sudah banyak gitu kan, hmm. kayak gitu ya. <laughs> Tapi ini nggak terjadi sama Kang Jamal. Justru akhirnya sebagai anak muda mengolah kemampuan dia, keinginan dia untuk oh, gue harus bisa berdiri sendiri, ya. gue harus bisa melakukan banyak hal okay. di samping uh, ayah sama keluarga gue. <laughs> nah itu yang itu yang terjadi, itu yang saya lihat. Makanya tadi saya bilang. Bismillah, saya sama Kang Jamal punya rencana besar. Siap, Masya Allah, untuk kita uh, tunggu tuh, Bang. bang. Ya, untuk Kabupaten ya. Bogor, khususnya untuk Kanjung Sari, hmm. Dan kumpulan di Nolam Cafe Industri, nah, dong Makanya kan ini sudah ada wadah. Yap. Apalagi sudah ada beberapa tempat, hmm. gitu ya. Untuk kepentingan pribadi, saya rasa tidak, hmm. gitu ya. Ini untuk kepentingan uh, banyak, banyak orang, orang, gitu. Karena... Alhamdulillah kang Jamal punya potensi, Insya Allah saya juga punya potensi. Coba kita bisa bersinergi untuk mereka-mereka semua manfaatnya. Baik. Baik, bang Ramji, bang Jamal, terima kasih sudah datang di Nulam Coffee Nanti kita kalau mau ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol ya, nah, boleh nah, nanti kita tunggu nih mulang kofin Istri nunggu banget Bang Ramji untuk kedatangan selanjutnya. Oke. Dengan rencana-rencana besar yang tadi kita nah, diskusikan. Makanya saya sama Kang Jamal mo mohon uh, minta doa, siap. Minta dukungan, minta support, siap. Gimana caranya kita berdua ingin berkolaborasi uh, melakukan beberapa hal uh -huh. yang pastinya uh, bisa bermanfaat <tuh> untuk. Uh, masyarakat khususnya uh, Tanjung Sari Tanjung Sari apa yang akan kita lakukan hmm. tunggu aja siap baik <laughs> Rewi, terima kasih ya siap nah bisa nuansa alam dimanapun berada barang bang Ramji dan bang Jamal saya Fauzi Official Host nuansa alam terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih, Masya Allah Bang Rewi, terima kasih ya